Halo semuanya aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain snack yang sebelumnya belum pernah aku lihat dimanapun baik iklannya maupun di minimarket biasanya ya ini adalah nabati time break dan ternyata aku baru tahu kalau produk dari nabati itu banyak banget ya dan ini salah satunya yaitu time break dari nabati apa sih ini ini adalah wafer cream salut rasa pisang Oke sebelum kita nyobain seperti apa ya nanti rasanya bentuknya dan lain-lain kita lihat dulu bagaimana desainnya Oke ini nabati break time break ya waktu istirahat dikemas dengan warna hijau muda hijau yang fresh banget Ya, mungkin ini seperti warna dari daun pisang yang masih muda ya karena ini kan uh, rasa pisang gitu kemudian ada uh, tulisan santai impbri dengan warna merah dengan background putih seperti itu dan nambah di sini. kemudian sendiri sini tertulis five fingers atau mungkin 5 jari ya 5 sticknya dan ini banana label halal ada di bagian bawah kanan sini, dan ini ada tekstur-tekstur seperti ini yang menurut aku sih mm, kurang oke okay gitu ya Ini hijaunya terlalu polos sih kayak gitu Kemudian di bagian bawahnya tertulis kalau ini adalah wafer cream selalu terasa pisang Atau bahasa lainnya itu banyak banget seperti itu ya Kalian bisa cek dan aku belum tahu ini tulisan uh, negara mana gitu ya Baru tahu Oke, okay, kayak gitu aja untuk desain bagian depannya. Nah, untuk bagian belakangnya itu ada komposisi dan informasi nilai di sini. Tanggal keadaan luarsa ada di bagian belakang sini ya. Jangan lupa untuk selalu dicek ini aja udah uh, deket sama keadaan luarsanya. Oke, okay, langsung aja kita cobain. Ini nggak ada open here-nya di bagian mana, jadi kita bukannya mm, asal aja ya biasanya saya ada gunting nih enggak persiapan oke okay. aku baru tahu kalau ternyata produk dari nabati itu banyak banget dan ini dia nempel cuy kayak gitu tuh warnanya kuning tapi krimnya nempel banget aku uh, ini agak jelek tapi aku potong bagian sininya dia ada bagian depannya Jadinya sih kurang bagus ya, cuman ini karena nempel ya, mau gimana lagi tuh. Iya, yeah. iya, yeah, nempel banget. Mama ngomong, ngomong sebelumnya aku sudah cuti tangan terlebih dahulu ya, jadi aman. Krimnya nempel-nempel di bagian situ, waduh. Ini uh, review paling kurang oke okay kayaknya. Dan seperti ini, ini kayak wafer-wafer yang lagi kekinian ya, yang dipotongnya keren gitu. Ini juga sama sih, krimnya tapi krim banana. Ini kalau aku sentuh krimnya, nempel di tangan. Gimana motongnya ya? Aduh, kenapa ini nggak perfect banget sih? Oke, langsung saja kita cobain ya, karena disini udah... Uh, bentuknya udah sangat kelihatan seperti itu Dia warna kuning terang Dengan krim uh, Dengan wafer yang putih seperti itu Ini krimnya ya masya Allah hmm. Udah dia rasa pisang Terus warnanya kuning kayak gini Mungkin kalau orang yang Kurang suka pisang atau yang Fobia warna kuning kayak gini ya kelihatannya jadi kayak apa gitu ya hmm oke ini wafernya sih menurut aku ini sama kayak wafer nabati yang lainnya, enak tentunya kemudian krim warnanya itu enak ini loh, buat aku enak banget E, rasa banananya emang gak terlalu kuat tapi rasa manisnya juga gak yang terlalu manis jadi ini kalau makan banyak-banyak kayaknya sih aman aja maksudnya gak bikin enak gitu dan wow berantakan banget asli ini dari tadi yang bukannya yang jelas isinya nempel-nempel kayak gini kacau ternyata rahannya mantep banget jadi